membahas tentang lagu Fisari ya lagu yang tadi aku bawakan lagu itu kubuat tahun 2019 dan itu berisikan tentang rasa sedih dan bentuk keprihatinan ya terhadap negeri yang di di apa ya orang-orang semua berkelompok orang-orang semua mana orang-orang semua oh pokoknya itu sangat sangat membuat saya, bahwa hati. dan aku berharap Indonesia itu damai tentram, tentram dan tidak ada kejadian-kejadian seperti itu lagi damai untuk negeriku damai untuk Indonesia aku, aku cinta tanah airku Manusia bergerombol, dirinya dibakar marah. Entah apa yang diributkan, entah apa yang didebatkan, entah apa yang dipersoalkan. Wow, tisu yang terlihat wow, bahasa bahasa berikan mata wow. Semua itu Apa ini yang disebut dengan Indonesia sudah terbebas Indonesia sudah merdeka Namun yang terlihat Demi tragedi Mereka sudah tak memiliki pola pikir Untuk keberimanusiaan Mengapa harus dengan pertengkaran Mengapa harus dengan keributan Mengapa harus dengan baku antam Apakah ini yang disebut dengan Binteka Tunggal Ika Binteka Tunggal Ika wow oh, asap asap berikan mata wow oh, detuman peluru mulai terdengar meromek telinga merobek telinga Sam la negeri